malaikat. Sahabat, inilah itu alam dalam bahasa Indonesia kita bercerita tentang lebah dan lalat. Dua hewan yang diciptakan Allah dan kedua-duanya disebutkan Allah dalam Al-Qur'an Al Karim. Berbeda fungsi satu di antara lainnya, bagaikan timur dan barat yang kiranya menjadi pelajaran bagi manusia yang pertama adalah lalat lalat adalah hewan bersayap dua yang dimana dia suka sekali dengan makanan-makanan yang busuk bangkai nanah yang intinya itu adalah tempat bagi dia atau dimanapun kebusukan ada di muka bumi ini maka dia otomatis mencari kebusukan itu di sisi lain ada hewan bersayap dua bernama lebah. Lebah suka yang manis, suka dengan yang indah, dan intinya dimanapun di muka bumi ini, lebah tidak akan pernah mencari sebuah kebusukan di di, di di muka bumi ini atau juga bahwa dia memilih dan memilah sesuatu yang jernih dan bersih bernilai tinggi dan bermanfaat atau katakanlah dengan bermartabat maka sahabat lebah ini adalah hewan yang luar biasa yang bisa kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan ini kedua hewan ini kalau yang pertama tadi adalah lalat juga pelajaran hebat Sedangkan lebah juga adalah pelajaran hebat. Kita lihat. Poin pertama, bahwa ternyata lalat itu menunjukkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan ini, orang-orang yang memang suka dengan kebusukan, kita tidak akan bisa mengajak mereka kepada jalan kebaikan. Karena bagi mereka itu adalah kebusukan adalah sesuatu wadah dan tempatnya. Ya, sementara lebah juga begitu. Lebah tidak mungkin dia berkerumun di bangka yang busuk karena memang tempatnya bukan di situ lebah tempatnya adalah dia bersarang di tempat yang tinggi pohon yang akan ditempati pun adalah pohon yang terpilih dan tinggi sementara setiap mendiam me memakan sari bunga maka akan akan diberi manfaat kepada bunga di mana bunga yang diambil di di di manfaatnya itu mampu mengawinkan sari putik satu di antara yang lainnya lagi-lagi adalah manfaat. Sedangkan berikutnya adalah ketika dia menghisap apa itu sari bunga itu, itu juga bukan itu itu saja. Dia memilih jutaan sari bunga untuk menghasilkan nektar yang pada akhirnya ingat, lihat. Manfaat kaya, kaya manfaat itu ternyata dengan variasi yang banyak, bukan satu saja. Tapi bersinergi, bersinergi adalah nektar sariput, apa ya nektar nektar bunga antara satu dengan yang lainnya diisap oleh lebah yang pada akhirnya dihasilkan madu oleh lebah disitulah kehebatan madu yang di mana dia mampu memberikan manfaat bahkan obat dari segala macam penyakit. Ini menunjukkan sahabat betapa sebenarnya kita di dalam kehidupan ini untuk memberi manfaat yang lebih besar. Kita mesti bersatu dan bersinergi dalam kebaikan-kebaikan satu dengan yang lainnya. Tidak mesti satu kebaikan saja, maka tak benar kita menganggap bahwa kitalah yang paling hebat, kelompok kitalah paling apa ya, yang paling berjasa, kelompok kitalah yang sebenarnya, yang yang segalanya seakan-akan bisa selesai oleh kita saja. Tidak ketahuilah bahwa kita mesti bersinergi satu sama lain, dan tidak boleh kita saling menyilang kesalahan satu sama lain. Tapi, adalah menutupi satu sama lain menjadi sebuah kekuatan yang hebat. Lihat, perhatikan lebah, meskipun mereka berhimpitan satu sama lain, itu tidak pernah bertengkar, tetapi mereka satu sama lain saling melindungi untuk kemanfaatan. Tak benar jika ada orang mengatakan kelompoknya yang paling hebat, yang lain, salah semua, yang seakan-akan anak kunci surga itu ada pada dirinya tetapi juga tidak benar satu yang tadi silalat yang di mana dia suka kebusukan dan di mana dia pasti merangkul orang-orang yang busuk di mana kebusukan akan selalu ada nah dua-dua hal ini tidak bisa kita lakukan terlalu merasa kita yang paling baik atau memang kita suka dengan kebusukan ingat kebusukan sileba tidak akan bisa disatukan kebusukan silalat tidak akan bisa disatukan dengan sileba maka jangan putus asa dalam mengajak orang, siapapun Jika dia tidak mau mengajak, maka kelompok kalah Tidak mau kita ajak mereka, maka kelompokkanlah Bahwa ternyata dia itu adalah kelompok lalat ada lebah atau lalat adalah yang menentukannya Wassalam, itu alam